Pada tahun 2020 lalu beredar poster yang berisikan ajakan untuk datang ke Pantai Selatan Yogyakarta atau Pantai Parangtritis sembari mengenakan baju berwarna hijau. Ajakan ini berhasil mengundang ribuan orang yang berminat akan datang. Alasan ajakan ini adalah untuk membuktikan apakah mitos menggunakan baju hijau di Pantai Selatan dapat membuat si pemakai hilang atau tidak. Padahal mitos larangan menggunakan baju hijau di Pantai Selatan sudah ada sejak lama. Bukan hanya mitos menggunakan baju hijau, masih ada mitos lain dan legenda yang lekat dengan Nyi Roro Kidul Seperti apa legenda dan mitos tersebut? Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Banyak anggapan kalau Kanjeng Ratu Kidul dan Roro Kidul adalah sosok yang sama. Padahal menurut legenda Kejawen, Kanjeng Ratu Kidul dan Roro Kidul adalah orang yang berbeda. Menurut legenda, Kanjeng Ratu Kidul mempunyai kuasa aras ombak di Samudra Hindia dengan istana yang terletak di jantung samudra. Di mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah ciptaan Dewa Kaping Telu dan mengisi kehidupan sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi. Berbagai kisah dan kabar beredar kalau Kanjeng Ratu Kidul adalah pasangan spiritual dari para raja-raja di Kerajaan Mataram dan Yogyakarta. Wujud dari Kanjeng Ratu Kidul pun berbeda mengikuti waktu. Konon, Sri Sultan Hamengku 9 pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Menurut pengakuannya, Kanjeng Ratu berwujud perempuan muda saat bulan Purnama dan menjadi perempuan tua di waktu yang lain. Ganjeng Ratu Kidul memiliki pembantu yang sangat setia, yakni Roro Kidul. Roro Kidul sangat menyukai warna hijau. Bahkan dalam legenda, kebaya dan kemben yang dikenakannya pun selalu berwarna hijau. Karena kesukaan Roro Kidul dengan warna hijau itulah, maka berkembang mitos kalau kita dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau saat mengunjungi pantai selatan. Nyirah Rakidul akan suka kepada mereka yang berpakaian warna hijau dan mengambil orang tersebut untuk dijadikan abdi atau pengikutnya. Atas dasar itulah banyak kasus orang hilang di pantai selatan selalu dikaitkan dengan mitos tersebut. Selama ini kita mengira mitos larangan menggunakan pakaian warna hijau hanya berlaku di pantai Parang Tritis, Yogyakarta. Padahal mitos ini nyatanya juga berlaku di sepanjang garis pantai selatan Pulau Jawa. Misalnya, pantai Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga semenanjung Purwa di Jawa Timur. Meski garis pantai selatan terbentang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa, namun pantai Parangtritis menjadi pantai paling banyak menyimpan kisah mistis dibandingkan pantai lainnya. Banyak yang percaya kalau pantai Parangtritis merupakan gerbang menuju Kerajaan Dunia lain. Menurut pengakuan warga di sekitar Pantai Parangtritis, setiap malam sekitar pukul 1-2 dini hari, sayup-sayup akan terdengar suara gamelan dari arah pantai. Padahal pantai sedang sepi. Jika kamu mendengarnya, konon rombongan Nyiroro Kidul sedang lewat di Pantai Parangtritis menuju Gunung Merapi.